Hai hey semua, ini Mega Selamat datang di channel Youtube aku It's time for speak up Oke, di video kali ini tetap dengan pembahasan seputar virus corona atau covid-19 Tapi kali ini aku gak sendirian guys Aku bakalan video conference dengan salah satu aktivis kesehatan Relawan kesehatan dari jaringan positif Indonesia Jadi ya, kita akan bahas dampak dari virus corona ini Khususnya bagi aktivis kesehatan Langsung saja kita telepon Rika Wanda melalui zoom. Hai Marika. Hai selamat sore. Sore selamat. gimana salam sejahtera juga. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah terbentuk baik sekali Mbak Mega. Apa kabar Mbak Mega? Alhamdulillah juga baik. Gimana nih uh, dengan Virus Corona yang sudah diangkat seribu lebih ini Indonesia nih. Oke, okay. uh, aku sudah sedikit Saya sebagai salah satu aktivis kesehatan di Kota Malang Saya ikut miris ya dengan populasi Corona yang terus meningkat gitu. Sehingga seolah-olah Seolah-olah jadi uh, Isu HIV yang sebelumnya juga harusnya jadi perhatian Akhirnya jadi agak terabaikan saya nggak bilang sama sekali terabaikan, tapi akhirnya menjadi ada efek domino daripada adanya virus corona ini. Dan itu sangat menyedihkan bagi saya. Oke, okay, iya benar banget ya. Dan sebenarnya ini mbak ya ngomong-ngomong lebih berbahaya mana sih mbak virus corona dengan penyakit lainnya seperti HIV AIDS, DBD mungkin bisa dijelaskan? Oke. Okay. Sebenarnya uh, idealnya semua penyakit itu sama bahayanya Mbak Mega hanya saja yang membedakan adalah corona jauh lebih cepat menyebar dan lebih cepat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Meskipun ada data kasus pasien corona yang bisa sembuh, namun seperti diketahui virus ini tidak bisa dianggap remeh. Kemudian ketika bicara apa hubungannya dengan HIV itu sangat kronis bagi uh, audit, begitu kan? Karena audit bermasalah dengan sistem imun, sehingga audit dengan corona akan jauh lebih beresiko dibanding orang yang tidak hidup dengan HIV, okay. Jadi, dengan adanya social distancing saat ini, ini berdampak banget ya, Mbak, buat pasien-pasien penyakit lain. Iya, uh, dampak yang paling utama adalah masalah audit itu sendiri ketika harus mengakses layanan kesehatan. Hal ini otomatis menjadi masalah karena menjadi sedikit kendala, karena apabila audit tersebut memiliki keluhan kesehatan yang lain, seperti harus, periksa poli dokter panggung, atau dokter kulit, atau dokter-dokter uh, dengan uh, keluhan yang lain, itu akhirnya jadi hal sedikit, karena okay, di pelayanan dengan, uh, mereka dibatasi ya, dengan adanya social distancing. Salah satunya adalah teman-teman pendamping sebaya yang datang untuk menemani atau mendampingi teman-teman audit pelayanan. Mereka harus dibatasi hanya diperbolehkan dengan dokter atau berkonsultasi dengan dokter ketika pasien audit tersebut memiliki uh, keluhan. Mereka okay. tidak memiliki keluhan, mereka disarankan untuk hanya mengadal obat dan langsung pulang. Dan ini sebenarnya ada masalah juga di dalam akses pengobatan mereka, Mbak. Kita juga sering ringeris gitu di lapangan. Dengan adanya risidap corona ini, artinya ada beberapa dampak yang harus kita, uh, semoga enggak ya, harapannya enggak ke depannya, tapi menjadi mobok juga apakah ketersediaan ARV ini akan tetap bisa dibilang aman dengan adanya virus ini, virus corona ini. Karena kan, seperti Mbak Mega ketahui juga, Uh, seperti pendistribusi, pendistribusian obat tidak hanya obat ya pendistribusian segala macam uh, karena lockdown karena ada beberapa prosedural yang harus diselesaikan atau yang harus ditaati itu, itu sangat berpengaruh terhadap distribusi obat dan itu sebenarnya saat ini menjadi momok teman-teman apakah pengobatan mereka dapat masih diakses untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan begitu mbak mega oh, oke okay, benar oke berarti ini ber, uh, berdampak banget ya apalagi sekarang uh, tenaga medis ha, hampir semua tenaga medis juga terfokus dengan penyakit dengan virus corona ini sehingga meminima uh, tenaga medis yang untuk penyakit lain jadi lebih minim gitu ya mbak ya bener banget dan bagaimana jika Odif terinfeksi corona mbak atau sama dengan eh uh... Kodif dengan Corona sejauh ini kami belum ada laporan yang masuk kodif dengan Corona begitu ya. Tapi yang pasti kodif adalah e, orang yang bermasalah dengan sistem imunnya. Otomatis tidak hanya Corona dengan penyakit penyakit penyerta yang lain. Apabila ada penyakit penyerta yang lain tidak hanya Corona, kodif sangat berpotensi untuk e, jauh lebih bermasalah dengan kesehatan ya dibanding orang yang tidak punya ber, tidak punya masalah dengan HIV-nya begitu oh, okay, artinya kondisi corona jauh berpotensi lebih lama masa penyembuhannya dibanding pasien yang lain karena kondisi uh, memiliki masalah dengan sistem imunnya Oke benar banget. Terus bagaimana apa nih yang harus di, dilakukan atau harus bagaimana, nih, orang-orang yang memiliki riwayat penyakit seperti HIV/AIDS dan mungkin DBD dalam menyikapi situasi saat ini? Ah, okay. uh, seperti yang sudah ada anjuran dari pemerintah dan juga petugas-petugas medis, ya, seperti yang kita ketahui, adalah melakukan kampanye dan juga social distancing. Social distancing adalah upaya, salah satu upaya untuk memutus mata rantai virus corona, yaitu menjaga jarak minimal satu meter uh, dengan orang lain begitu atau setidak-tidaknya jangan pergi keluar rumah ketika tidak ada uh, tidak ada kebutuhan yang sangat proli, kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah jalan keluar kalaupun memang uh, harus keluar misalnya harus mengakses layanan kesehatan ini tidak hanya berlaku buat obat ya tapi berlaku untuk semua masyarakat gitu ketika harus mungkin harus belajar ke grocery atau ke pasar atau mana pun sebisa mungkin ketika sampai rumah lagi Uh, mereka melepas semua bajunya, kemudian mencuci tangan dengan bersih, kalau bisa mati-mati, kalau nggak mungkin mati, cuci tangan aja dengan sabun dan air mengalir, kalau ada hand sanitizer pakai hand sanitizer itu, dan tetap berpola hidup sehat. Okay. Jadi sebenarnya kalau uh, memberikan banyak pelajaran gitu bagi kita yang tadinya uh, hidupnya nggak terurus, mm -hmm. gitu, makan langsung makan, nggak tahu datang dari mana-mana langsung melakukan aktivitas yang lain, dengan adanya virus ini kita jadi agak lebih Begitu, jalan, jalan. belajar bersih gitu ya belajar hidup bersih gitu ya mbak ya <laughs> oke okay, jadi ada dampak positifnya juga ya tentang corona ini tapi juga banyak berbahayanya juga ya jadi pada intinya adalah iya <laughs> <laughs> jadi pada intinya adalah tetap sosial, uh, sosial distancing itu perlu banget daripada kita lockdown begitu ya mbak ya Oke, okay. uh, mungkin ada pesan buat teman-teman di yang lagi stay at home nih, Mbak, dari jaringan Indonesia Positif, pesannya? Ya, saya mau bagi teman-teman dari jaringan Indonesia Positif, buat teman-teman semua masyarakat di Kota Malang, terutama untuk bisa menekan angka uh, populasi virus corona sebisa mungkin tetap stay at home, stay safe eh uh, social distancing kalau memang nggak perlu, perlu banget gak usah jalan kalau harus jalan tetap jaga jarak dan juga ya tetap aware tapi yang yang paling penting adalah jangan panik sekarang kan banyak tuh berita-berita hoax yang kadang-kadang bikin kita cemas bikin kita Uh, bingung gitu ini yang benar yang mana sih populasinya tuh yang benar katanya malam zona merah yang kayak gitu atau Jakarta zona merah yang kayak gitu sebenarnya nggak perlu ya perlu juga sih di, di, hanya perlu ditelaah tapi nggak perlu ditelan mentah-mentah karena justru akan menjadikan menjadi, kita jauh lebih panik gitu oh, ketika panik otomatis sistem imun akan turun oh, okay, ya. nah, semua orang tidak hanya orang dengan HIV oke jadi jangan panik uh, stay at home dan social distancing Jangan panik tapi tetap waspada Begitu ya mbak ya oh. Oke makasih ya mbak Rika ya untuk sharing-sharingnya Untuk informasinya Semoga teman-teman di rumah jadi lebih teredukasi dan lebih waspada juga Dan oke okay. Bye-bye siap ya. Oke okay, itu tadi bincang-bincang kita dengan salah satu aktivis dari jaringan Indonesia Positif Jeep Rika Wanda yang sangat informatif banget dan sangat mengedukasi banget Jadi buat kalian semuanya yang gak punya pilihan Yang masih memiliki pilihan untuk stay at home Mending stay at home dan jangan lupa kita selalu berdoa dan membantu para tenaga medis dan juga pemerintah mensupport pemerintah agar virus corona ini segera teratasi. sampai teratas. ketemu di channel di konten-konten aku lainnya dan aku bakalan berdialog berdiku, berdiskusi dengan beberapa pakar lainnya untuk membahas soal virus corona juga jangan lupa untuk subscribe like Comment and share. Bye bye.